Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Roman, Channel berbagi tips, trik, info, pengalaman, semua hal Pada kesempatan kali ini Aku mau bikin tutorial Cara WD saldo di akun PAM Nanti WD di akun Vintage Sampai masuk rekening Jadi tonton dari awal sampai akhir Biar jelas, biar paham Pertama-tama kita masuk ke ini login pump Lalu kita masukkan MT4 akun dan passwordnya Lalu di sini kita tekan Sofian Yayan ini Nah di atas ini ada tulisan withdraw dan aku berencana withdraw 250 ya eh, 150 maksudnya. Jadi langsung aja di sini kita klik withdraw dan kita masukkan kan di sini ada fund ini atau seluruh saldo segini dan aku berencana withdraw sebanyak 150. Lalu klik withdraw. Oh ya ini untuk minimalnya di 25 USD minimal WD dan di sini successful. Lalu kita cek. Eh, bentar. Kita cek digeser sini history. Lalu request. Nah, di sini masih pending ya.